Shadow atau pangkalan Speedbot. Itu udah dua apa? Padang tikar, pandan ini suasananya. Anak-anak Pangkalan main-main nih, ini. bahasa Malaysia, Malaysia Jetty. Ini suasana kesibukan Pangkalan speedboat Pasau iya